Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat garis di microsoft word di sini saya menggunakan microsoft word 369 langsung saja ada dua cara yang ingin saya bagikan dalam membuat garis di microsoft word yang pertama yaitu cara biasa yang biasa kita gunakan Ya, cara sederhana dan yang keduanya dengan cara cepat, oke, langsung saja. Yang biasa kita gunakan terkadang ada yang menggunakan seperti ini. Kita klik insert, ya. Shapes ini mungkin tempatnya, letaknya di setiap word, mungkin beda-beda, tergantung dengan word yang digunakan dengan menggunakan line atau garis ini nah, kita klik di sini ya. kita ketik tomb uh, klik tombol shift biar ininya tidak apa uh, biar ininya rata ya. ini cara yang pertama ya cara yang pertama bisa menggunakan line atau garis seperti ini terus secara selanjutnya yang normal yang biasanya itu mudah itu dengan menggunakan border. Kita klik home Kita menggunakan klik di border ini. Ya. Di sini sudah ada pilihan garis, apa garis bawah atau garis atas atau garis samping samping kan samping kiri untuk membuat kotak seperti ini biasanya. Ini cara yang duanya ya. Jika ini misalkan kok hanya ingin garis lurus, tidak garis tipis, garis tebas, tidak nah, garis tipis, garis tebal, klik border. Pada border style kita pilih. Di sini banyak pilihan, mau yang garis putus, garis titik, -titik atau garis lurus satu, ini bisa. Kita klik. Yang previewnya ini kita klik di sini menjadi garis garis satunya. Jika ingin garis putus-putus tinggal stand -nya saja kita klik. Di sini kita klik lagi. Ini akan menjadi garis putus-putus. Contoh saja ini, kita oke. Okay. Nah, Dan menjadi garis putus-putus. Cara yang selanjutnya yaitu dengan cara cepat. Cara cepat kita tidak usah masuk ke border ya. Jadi kita langsung menggunakan tanda maaf tanda min kita ketik minus ya kita ketik tanda minus tiga kali terus kita enter ini akan menjadi garis lurus selanjutnya jika kita ingin membuat garis double bagaimana kita ketik sama dengan tiga kali terus kita enter ini akan menjadi garis double oke okay. jika ingin membuat garis titik, titik titik titik bagaimana kita ketikan tanda bintang tiga kali selanjutnya kita enter menjadi titik titik selanjutnya jika ingin membuat garis zigzag bagaimana kita bisa membuat kata mengetik seperti ini apa gelombang tiga kali di keyboard terus kita enter ini cara membuat garis dengan cara yang cepat tanpa masuk ke border terima kasih itu saja semoga membuat garis pada microsoft Word. semoga bermanfaat